kelas 11 dengan materi toleransi pemersatu bangsa. Selamat menyaksikan. <kewanku> -uh. Apa kabar anakku? Alhamdulillah. -uh. Oke, -uh. -uh. masih semangat. Jam sudah hampir uh, jam berapa? Sudah hampir siang, ya? atau sudah siang? Siang, bu. Siang, Bu.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 siap, senyap, bersiap, terak, hormat kepada guru, hormat, terak, ge, terak, bersalam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, okay, silakan uh, kita bacakan doa sebelum belajar sesuai dengan kepercayaan yang kita masing-masing ya. Doa dimulai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 Bismillahirrahmanirrahim Wa mai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 di Kita. Karena tidak masih ada. karena dan seterusnya, mana <tuk> <tuk> airwit kurang suruh, Yunus Mayan, 41 sampai air 42 yaitu untuk oh, ikham di yaitu nun <tuh> bertemu kalau ikham di kurung nun bertemu klimin huruf karena ada mimati bertemu huruf h dia karena ada bertemu Thank you. oke. Okay. <laughs>